Menanti nasib perlintasan jalan kereta api BCL 40 Kereta Surabaya Gituarjo Dengan adanya pembangunan Frontex Road atau FR Dari Waru sampai dengan Bungan mana terlihat palang pintu PCL 40 sudah berada di tengah jalan tengah Pontiklut. Selain pembangunan Pontiklut duduran Waru di atas PCL 40 juga akan dibangun flyover Aluha. buy over aloha adalah proyek strategis nasional dengan panjang 858 meter dan dikerjakan selama 18 bulan atau 540 hari Bagaimana nasib BCL 40 di tahun ini tahun 2023 Akankah disuntik mati dengan adanya flyover dan frontik huruf tersebut terdengar genta tanda kereta akan? Kali ini BDL 40 mengamankan perjalanan kereta api Ranggajati tujuan akhir Cikrebut yang ditarik untuk komodik DC 206 3 nanti nasib ECL 40 ketika palang pintu sudah berada di tengah frontek road Waru Buduran sidoarjo Jawa Timur.